serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhadap seputar Lesla tentunya Baiklah persahabat Lesla, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Ada sebuah unggahan spesial tentunya dari Bang Putra Siregar kita lihat persahabat ya diunggahkan bang Putra satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto keren dan kece badai bersama idola kesayangan kita ada Rijashah juga dan tentu persahabat tiada ya, ada viral beramasa juga masya Allah mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan amin ya robbal alamin ada kalimat gasen yang dituliskan oleh Bang Putra Selamat pagi pejuang nafkah keluarga Love Masyalah banget ya Pagi-pagi lihat yang bening-bening ya bun Kata Bang Putra tuh Masyalah banget <laughs> Luar biasa Dan kita lihat banyak tanggapan komentar yang diberikan dari para fans yakni ini salah satunya dari akun Instagram RetnoRap Kosong Dewi mengatakan, semangat pagi, papi putra seregar, sehat-sehat terus, sehat orang baik, semoga makin sukses dan lancar usaha, bismillah, semoga kebagian rezeki iPhone XR, masalah banget ya, tentunya mudah-mudahan saja usaha milik Bang Putra selalu diberikan kelancaran, amin, Ia robbal alamin. Dan selanjutnya juga persahabatnya perhatikan, di sini ada sebuah unggahan yang mana luar biasa juga persahabatnya info untuk kita semua dalam ajang uh, IMA Indonesia Music Award 2021 nominasi Song of the Year, Komposer, tentu kolaborasi dengan Rizky Billar, ini masih dari proses pertama, tentu ini poinnya tipis banget di ya ya. hampir sama beda beberapa poin saja. Di sini kita diingatkan oleh di Bilar Gallery underscore. Pagi gains warning peringatan, tolong naikkan poin 3 komposer dan Rizki Bilar. perasaan semalam masih 116.000 lebih selisihnya dan kenaikan yang nomor 2 juga nggak terlalu signifikan. Per 5 menitnya bisa-bisanya sekarang cuma selisih 60 ribu tuh persahabat ya. Yuk sama-sama kita kompak dan sama-sama kita solid mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita. Selanjutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah unggahan dari Leslie Lovers and 24 persahabat ini mengunggah sebuah postingan bang Fadil persahabat ya. Di sini ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Kak Fadil Jaidi setelah pulang dari acara Ultah Bang Atta Emailnya ke hack ya ampun ada apa ini Persahabat ya sebelumnya juga Kak Rizky Bilar dan Indra Kens Itu kehilangan HP di acara Ultahnya Ata Halilintar. Persahabat ya mudah-mudahan saja Tentu semuanya baik-baik saja dan HP yang hilang bisa diketemukan kembali Amin ya Ropal Alamin dan selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat Ada sebuah unggahan dari official Ini info juga sih untuk kita semua Yang mana memposting sebuah postingan kalimat komentar dari Nana Kurniawan 55 Wah kayaknya cinta abadi Leslar minggu besok 7 bulanan Leslar tayang nih katanya tuh persahabat ya Masya Allah bikin penasaran dan bikin kita selalu kepo nih persahabat ya dengan Idola kesayangan kita, dan kita lihat, bersahabatnya di sini banyak sekali tanggapan. Ada komentar dari akun free underscore citra mengatakan, Antv cinta abadi leslar, Indosiar live. Mudah-mudahan ya Allah, waduh, bersahabat ya." apa mungkin dua televisi akan menayangkan acara tujuh bulan Leslar Antv itu dicinta abadi Leslar dan Indosiar akan ada live versi pelecehan dan kita lihat di sini bayang tanggapan juga dari akun Nurul Wahyu 6 enam mengatakan. Ada yang juga yang bilang kayaknya live dan juga dengernya di dua stasiun TV Indosiar ada Sunda tujuh bulanannya Antv adat Minang, adat kakak tujuh bulanan, berharap juga mudah-mudahan bener Masya Allah bangga persahabat ya, tentu kita mendapatkan info bahagia juga nih langsung Dari para sahabat lesa persahabatnya mudah-mudahan saja ada kejutan baik Bahagia dari idola kesayangan kita soal acara tujuh bulanan Leslar dan selanjutnya persahabat yang di sini juga ada info penting untuk kita sebuah dedeklasi kejora di IMA ini tentu masuk banyak sekali nominasi di kategori female single of the year, social media artist of the year, kolaborasi of the year, top nada sambung pribadi persahabat yang up terus jangan sampai lengah tentu idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu banyak dukungan dan bisa memborong banyak piala penghargaan. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya bersabati kita lihat juga di sini ada sebuah kabar info nih bahagia juga untuk kita semua. Hari ini Poles ada episode terbaru Persahabat ya. Poles Kepoin Lesti Halo sahabat video, jumpa lagi nih Sama Lesti Kejora Dalam Poles Kepoin Lesti Nama adalah sebuah pemberian Ataupun doa bagi yang menciptakannya Nama juga sebuah harapan Untuk anak tumbuh dan bahagia Dalam episode kali ini Lesti Kejora akan memberikan inisial Kepada Leslar Lover Siapa nama, calon Bayi yang dia kandung Dan apa jenis kelaminnya Kira-kira apa jawabannya ya Ayo teman sahabat, sahabat Poles ataupun sahabat video Siapa sih nama yang akan diberikan oleh Lesti Kejora dan Risti Bilar untuk sang buah hati Daripada penasaran, mending saksikan Poles Kepoin Lesti hanya di video Poles Kepoin Lesti yang setiap hari Senin dan Kamis pukul 17.00 WIB Eksklusif di video, yuk download aplikasi video sekarang Tuh persahabat ya diingetin bahwa episode kali ini terbaru banget Lesti akan tentunya memberikan inisial Nama dari BBL Para sahabat ya Info ini juga kita dapatkan dari akun Les Laranskorsi Ada kalimat gansan juga yang dituliskan Jangan lupa sore ini poles Wow para sahabat ya Pasti nonton Dan wajib tutupi para sahabat, ya dukung karya-karya Dan acara-acara idola kesayangan kita Leslie dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana tombol stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar? Bagaimana menurut Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.